jangan melihat ke belakang warna Aku hanya punya senyuman itu. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh, eh. eh. Mendekatlah Yang kamu lihat Hanya gelap Initiator has been slain. Tidak ada kehangatan di sini. Aku ingat salju yang turun. Murnika! menerima ini kuisi jangan lari Ingatanku Melengkapiku Kita sudah sampai Kita sudah sampai Murnikan Hentikan Bahaya, Terimalah pengampunanku. ku hanya punya senyuman itu. Yang kamu lihat hanya gelapan. Tidak ada kehangatan di sini. Waspada. Been... Bahaya. Jadi membuat ketajaman. Aku ingat salju yang turun Ingatanku melengkapiku Aku memerlukannya Kegeluhan kunci. Ayah, mau kemana? Sudah sampai. Untuk Untuk apa? Kemana sesuai tujuan, hentikan berhenti. selesai yang kamu lihat hanya kegelapan Bernikah. Jangan lari, tidak ada kehangatan di sini. Aku hanya punya senyuman itu. memerlukannya Kemana? KUNCIK! Terasa... tidak asing... Untuk apa? Keraguan Hentikan Tujuan. Aku ingat salju yang turun Tengah tangguh, Bahaya. Ini membuat ketagihan. Aku memerlukan. Selesai. Kunci. go cool.